عليه وسلم Yeah. Special <tos fingers out> Assalamualaikum Alhamdulillah Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah La hawla wa la illa billah wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Kita belajar Apa yang diperintahkan oleh Allah Untuk kita laksanakan Perintah Allah Yang paling utama adalah Ini berjuang jadi kewajiban masing-masing orang mukmin, orang muslim adalah memperjuangkan agamanya. Kalau diri kita itu dihina orang kita maafkan, tapi kalau agamanya Allah yang dihina kita perang. Kita angkat senjata. Itu yang sebenarnya diwajibkan oleh Allah. Ya. Kalau kamu dihina Rupamu kok jelek, oh tidak apa-apa, memang saya jelek kok, nggak apa-apa. Tapi kalau agama Islam yang dihina oleh Allah, oleh Allah sebenarnya oleh orang ya, agama Allah yang dihina, maka kita cari pengasah, ya, cari pengasah, cari ungkal kalau bahasa Jawanya itu, kemudian cari apa, pedang diasah. Kita angkat senjata, kita rawi-rawi rantas. Berarti, kita agungkan agama Allah, kita haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. makanya ini fekih pamungkas yaitu fekih tentang jihad. tapi jihad itu bukan kok merusak ya, bukan ngebom ya, nggak boleh ngebom itu. kan? nggak boleh merusak. mengusir itu hanya apabila kita diusir membunuh apabila kita dibunuh <coughs> Apa ulangi surat an ayat 74 A'udzu rajim. فَلْيُقَوْتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ndaklah perang فِي سَبِيلِ di jalan Allah perang di sini kadang-kadang disebut juga jihad jihad itu susah payah jihad karena sungguh-sungguh sampai digambarkan perang Fisa di jalan Allah Yaitu di jalan iman, ibadah, akh, akhlak Nah ini tolabul ilmi ini Ya tolabul ilmi ini termasuk jihad Sebab kita Belajar Al-Quran Untuk kita ajarkan Ya makanya Abah belum ridho, belum plong kalau kamu setelah belajar di pondok ini, tidak mengajar ya minimal mengajar dirinya sendiri ya fal yuqtuh til perang di jalan Allah yaitu al-lazina yashrunal hayata dunia bil-akhirah <tuh di dunia> Orang yang menukar kehidupan dunianya dengan akhir akhirat. Oleh karena itu kita tukar saja kehidupan dunia dengan akhirat. Kehidupan dunia sudah seperti ini, kita tukar dengan akhirat yang selama lamanya. Allahumma, Amin. Kita cintai akhirat, kita tidak cinta dunia. Siapa yang berperang di jalan Allah Kemudian dia terbunuh atau menang Maka kelak Allah memberikan padanya pahala yang sangat besar Yang penting kita perang Tidak perlu pertimbangan menang atau kalah Nabi itu perang badar 300 orang melawan 1000 ya berangkat saja berangkat saja ya diberi menang oleh Allah jangan mengatakan gara-gara pimpinannya yaitu Saidina Hamzah pinter oh ya tidak enggak, enggak karena itu sehingga apa Pasukan dibagi dua baris, depan dan belakang. Saidina Hamzah yang memimpin cukup begini aja, ait, berdiri yang depan memanah, kemudian yang belakang kan duduk. Kemudian ganti height yang ber, yang belakang berdiri, berdiri memanah, yang depan duduk memasang anak panah. Begitu terus. Jadi perang ya, enggak mikir apakah lawan bagaimana, pokok yang penting kalau pimpinannya itu menyuruh duduk, ya sudah duduk, gitu aja pimpinannya menyuruh apa, berdiri memanah, ya sudah apa. nah, ya lepas langsung dilepas, gitu aja omar, langsung dapat, apa Ya dapat kepala, dapat dada Dapat apa please. Ini seolah-olah apa Gelombang anak panah Terus itu Nah, kemudian Pada waktu perang Uhud Itu seribu orang muslimin Kembali 300 Lawannya 10 ribu Berarti apa? 10 lawan 10.000 lawan 700 berarti Lebih dari 1 lawan 10 ya. 1 lawan 10 lebih Sebenarnya menang juga Gara-gara Apa? Berebut-rebut harta Pejuang Uhud berebut harta Pasukan Muslim porak poranda Tetapi Abah setiap hari itu mendoakan pejuang Uhud karena mereka di atas wali tingkatannya. Pejuang uhud itu walaupun berebut harta, ya kan? Berebut harta, ya kan? Tapi dia mau berjuang. Mau berjuang. Tetap masuk surga semuanya. Diampuni dosanya semua-semua. Mereka tingkatannya wali-wali semuanya. itu loh, disebut dalam Al-Quran fayuq maka dia terbu, terbunuh awya grip atau dia menang tetap diberi pahala yang besar oleh Allah mau berjuang mencari ilmu di pondok tapi sedikit-sedikit tergiur kepingin pacaran Pokoknya cepet-cepet tobat ya sudah diampuni oleh Allah ya kan Hah Dibanding dengan yang tidak mondok yang tidak ikut berjuang ya Jauh lah jauh ya Bayi Nasamai Wasum berminya ya Ya jauh. Tapi Ngendikannya abah ini jangan kamu pakai Alasan wah mondok Walaupun pacaran ndak apa-apa Oh jangan ya Artinya Pejuang Uhud itu Walaupun tergiur Dengan harta Sehingga mereka Kemudian turun dari gunung Uhud Kemudian berebut harta tadi Maka kalah Maka terbunuh tetap pahala yang besar. Makanya kalau kamu di pondok kok pakai pacaran, ya perjuanganmu kalah, kita gitu aja mati kamu ya. Pulang dari pondok melarat kamu, ya. Kalau di pondok tidak tidak pacaran, tapi beramal soleh pulang berkat kamu, ya. Apa sih berkat itu? Nah, uh. <tuh> <tuh> <tuh> Jadi, itu apa? Kalau di pondok benar baik, ya berkat pulangnya. Kalau di pondok itu pacaran saja, kamu lihat sudah terbukti banyak di pondok itu ada pengurusnya pondok. Pengurus pondok itu nomu agal ya pada waktu itu. mau ada operasi HP ternyata malah diumumkan mbak HP ini delik no mbak HP ini delik nong. mau ada operasi HP Pak Yahya. <susuk> ya oh ini pengurus ya tambah ngomong begini. akhirnya sekarang apa yaitu sang suami kerjanya ya. Lontang, lantung, kerja ini ya, rugi. Kerja ini rugi. Kerja ini rugi. Itu gara-gara di pondok, apa? Tidak, apa? Tidak menghindari pacaran. Kasihan ya. Makanya, arah mondok berapa tahun sih? Paling ya 25 tahun. gak kuat, insya Allah apa, insya Allahnya santri ya, jadi jangan diolok Orang yang mondok itu Jangan diolok ya, Orang yang berjuang Itu walaupun kalah Itu tetap pahala Bebesar Tapi orang, mon orang berjuang Kenapa kok kalah? Ya gara-gara berebut har harta Atau berebut Asmara ya. Makanya Tetap mondok saja Dah saya tak, usah mondok Saya nanti jadi pacaran di pondok gak ada gunanya Oh iya enggak lah gak bener itu tetap mondok saja Lah terus kepin pacaran Ya jangan pacaran Ya, ya jangan pacaran Jadi misalnya mondok walaupun di pondok itu kalah ya. Tapi tetap dia berjuang ya tetap dapat apa? pahala yang sangat besar. Allahumma nah. Selanjutnya, Allah, amanu Allah, Allah, Allah, Walladzina kafaru Allah, Allah, Allah, Allah, Alladzina Allah, Allah, orang, orang yang beriman Allah, mereka berperang Allah, Allah, di jalan Allah, Walladzina kafaru Allah, orang-orang Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Jadi, kita berjuang di jalan Allah atau iman ibadah akhlak. Iman ibadah akhlak ataupun mengagungkan Allah, ya, termasuk mengagungkan hukumnya itu juga berjuang termasuk mengagungkan ulama itu juga berjuang, termasuk mengagungkan lembaga pesantren itu juga berju berjuang. waladzina kafaru dan orang-orang yang kafir, yokotiluna oh tadi sudah ya, mereka berperang visa tauhuti di jalan tohut atau set setan. Maka nomor dua kita hindari perang atau berjuang. Untuk duniawi atau nafsu. Untuk duniawi atau naf nafsu. Misalnya berjuang agar diri saya hebat. Nah, itu itu namanya perjuangannya. Toh, tohut. nafsu. Misalnya berjuang agar Bulurjo hebat itu namanya naf, nafsu. Agar PPUW hebat itu namanya nafsu. Tetapi kalau maksudnya PPUW adalah lembaganya Allah yaitu bukan nafsu, ya kan? Paham? Itu itu namanya visa perjuangan anak jombang hebat ya itu namanya nafsu anak aceh hebat itu namanya naf nafsu ayo tawuran yuk anak madura sama anak aceh misalnya ya oh itu namanya naf nafsu itu namanya kafir semuanya itu ya Perjuangannya orang ka, kafir, na'udhu, Jadi berjuang adalah menegakkan agama Allah Apa agama Allah? Yaitu ukhuwah islamiyah Berjuang untuk ukhuwah islamiyah Itu adalah berjuang visabilillah Bagaimana kalau ada yang mengatakan Ukhuwah Islamiyah ada, ukhuwah Watoniyah ada, ukhuwah Nahdiyah, oh ada, yang ada hanya ukhuwah Islamiyah, ndak ada ukhuwah Nahdiyah, nggak ada ukhuwah Watoniyah nggak ada. paham? ukhuwah Watoniyah itu ukhuwahnya orang kafir. Ada itu, apa, doktrinnya, ada ukhuwah Watonia, ada ukhuwah nahdiah, Persaudaraan podo-podo nu NO nah, itu nggak ada tidak bener Yang ada hanya ukhwah Islam, Islamiyah Apakah NU NO atau Muhammadiyah, atau yang lain pokoknya Islamiyah Saja Kalau berjuang ke ukhuwah wataniyah atau ukhuwah nasionaliyah dan sebagainya, itu namanya visa sabilut Kalau ukhuwah islamiyah itu fi Jangan terpancing ya. Makanya pergunakan Al-Qur'an. kalau kamu perang karena menegakkan kebenaran itu wajib itu. Siapa yang melanggar di pondok sini ada hukumannya yaitu diingatkan. Sudah berkali-kali diingatkan. Kok masih apa melanggar ya misalnya melanggar maka diikat kalau pelanggarannya tinggi <coughs> seperti ada yang ciwuman katanya ya yaitu pelanggaran langsung cambuk. Lah melaksanakan cambukan itu adalah berjuang fi Tapi kalau hei teman kita dikeroyok, ayo kita ganti ngeroyok. Ah itu namanya fisabil itu. Nah, bagaimana kalau ada tengkar? Maka damaikan. Damaikan. Jadi apa tadi, kita hindari perang di jalan tol, tohut, jalan se, setan atau isinya duni, dunia, yaitu nafsu atau mempertahankan harga diri sendiri. Misalnya dihina, ya misalnya dihina, dilek budi elek, dilek budi elek, misalnya. Ngesak nona-hendri kabar, ya. Piebut. <muluh> Maafkan orang awam. Pilih bersikap diam. Gitu aja, ya. Atau, ya ganti saja. Anjing menggonggong. <laughs> jangan dipukul dia ya, jangan dipukul. Oh ini harus menghormati saya, saya gurunya ya. Itu namanya. Kemudian kamu kok mukul itu namanya berjuang di jalan tauhid ya. Dirinya sendi sendiri sendiri. Ya diomongi jangan begitu samaafkan tapi jangan begitu itu akhlak nggak bagus ya. Kalau saya sih memaafkan tapi jangan-jangan nanti malaikat ndak terima. Nah ya gitu aja ya, Bud. Kalau malaikat ndak terima nanti kamu apa dipindah mukamu menghadap ke belakang nanti ya. Jadi kita berperang di jalan Allah Yaitu untuk keagungan Allah Meskipun nanti ternyata kita mengagungkan Allah Ternyata orang memuliakan kita Ya terserah Apakah orang memuliakan kita atau menghina kita Terserah Memang Allah yang memberi begitu Yang menguji begitu Tetapi yang penting kita mengagungkan Allah Rambut ya, kamu mengagungkan Allah. Kata kadang-kadang kamu dihukumkan sama murid-muridmu. Ya sudah biarkan, tidak apa-apa. Bukan itu yang dicari, ya kan? Bukan itu yang dicari. Terserah itu ujian dari Allah. Yang penting kita agungkan Allah. Titik. Ini, kafaru fi sabi Orang-orang kafir itu perang, tapi di jalan Ta'ufud, fakwatilu Aulia ashay Aulia ashayatin Aulia ashayton maka perangilah apa pemimpin pemimpin syaitan pemimpin syaitan syaitan itu apa sih syaitan itu ada dua bentuknya yaitu berbentuk jin yang menghembus hembuskan di dalam dada kita aladi ywas visu vi menghembus hembuskan dalam dada kita baik minal jinati baik itu jin maupun wanas manusia kalau ada manusia ngomong ayo kita keluar yuk dari pondok Nah kita keluar dari pondok Ayo kita keluar cari angin ya Misalnya Waktunya tidur kok Kelayapan keluar Ada yang mengajak itu Ya yang mengajak itu namanya setan Terus yang diajak kok mau Yang diajak jadi setan juga Perangilah pemimpin-pemimpin setan itu Jadi itu apa setan manusia manusia Makanya setan-setan manusia itu ya banyak teman-temanmu itu ya Banyak ya teman-temanmu itu Makanya hati-hati Ron temanmu itu si siapa Aziza itu jangan-jangan apa jadi setan ya. Makanya kamu bina. Nabi Adam saja nabi. Itu temannya itu jadi setan, pernah jadi setan, tapi dia gitu diselamatkan lagi. Diajak tobat. Ah. Setan manusia ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat, jauh lebih diwaspadai, harus diwaspadai. Sebab berhadap hadapan Nabi Adam alaihissalam itu digoda setan jin untuk makan buah sek, ya pohon sek, pohon larang, larangan. Ternyata Nabi Adam tidak mau. Moh, moh, moh, moh, ya moh bukannya nggak mau tapi setan ganti menggoda istrinya namanya H hawa istrinya digoda setan kena langsung ibu Hawa tadi berubah apa kelihatannya manusia tetapi itu adalah setan dia tergoda untuk makan buah larangan pohon larangan malah mengajak Suami, suami digoda oleh setan jin, tidak mempan, tapi digoda oleh setan yang gabung dengan manusia tadi itu mau, mau, mau ya. <guluh> ayolah, ayolah, sudah jadi, paham ya? Si perempuan digoda oleh setan jin kadang-kadang ndak -kadang mempan, kadang-kadang ndak -kadang mempan. Terus dirayu sama si laki-laki. Oh, andai kau jadi milikku, <laughs> dirayu oleh setan laki-laki. Ya. Itu loh, terus apa enak-enak ndak mau terus jadi mau. Ya. Misalnya di sini siapa yang jelek, begitu ya? Hendrik misalnya jelek ya. <tik> Desi dirayu, terus akhirnya ya mau juga oh. ya. <tik> kamu jangan ikut menggoda loh ya. Itu guru-guru kamu ya. Abah memilih apa? Kalau manggil Mbak Desi nggak boleh Mbak Bu sekarang. Boleh Budes, boleh. Boleh Bu Si, boleh Bu Hen. Ya. Boleh juga Bundrik, pokoknya bukan bunder gitu aja ya. Oh, iya, tapi kan bagus itu untuk dinikahi ya kan? Jadi, apa? Berperang di jalan Allah tidak berperang di jalan toh, tohud. Maka perangilah pemimpin-pemimpin setan. Setan itu pokoknya menghembus-hembuskan pada dada Untuk cinta duni, dunia Untuk tidak cinta akhirat Untuk cinta diri sendiri Cinta harta, cinta tahta Disanjung seneng, dilecehkan, marah Itu setan itu tidak cinta Allah, tidak cinta ibadah Tidak menjunjung tinggi ibadah Itu syaitan Bentuknya mungkin langsung menghembus-hembuskan dalam dada kita Atau mungkin berupa manusia Berwujud manu manusia kaidah syifni karena Ifa Inna sungguh kaidah tipu daya kaidah tipu daya dihafalkan aja kaidah syaitani tipu daya setan karena adalah long Ivan alias le lemah jadi tipu daya setan itu lemah godaan setan itu sangat lelemah lemah misalnya ya, kamu apa subuh, hampir subuh mestinya kamu bangun setan menggoda jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun ya tapi kalau kamu tekat eh, bangun, duduk, lontok sudah, setan yang ada di pung, punggung katanya setan yang ada di pantat jangan berdiri, jangan berdiri jangan berdiri, ya dihembus-hembuskan jangan berdiri tapi kalau kamu tekati ya tidak seharus berdiri berdiri sudah rontok sudah jangan salahkan setan ya makanya kuat mana setan dengan kalian dengan manusia kuat manusia ya kuat manusia tapi setan memang apa lemah cuma terus-menerus menggoda, nggak kena dari depan, dari belakang, nggak kena dari belakang, dari kanan, dari kan nggak kena dari kiri. Kalau dia enggak bisa digoda, maka bagaimana istrinya digoda? Istrinya digoda ndak kena temannya digoda. Terus begitu digoda terus, tapi lemah. Godaannya itu lemah. ringan. Masya Allah godanya setan ya oh, goda setan itu ndak ndak berat ringan godanya setan itu kemudian setelah itu setan ada di kaki menggoda jangan kemana-mana tapi kalau kamu langsung langkahkan kakimu, rontok sudah setan ada di kaki ke tempat wudhu misalnya Nah setelah itu di tempat wudhu tinggal setan yang ada yang tidur di dalam hidung Makanya kemudian kamu masuk apa berkumur sambil memasukkan air ke hidung terus dikeluarkan lagi sudah Walaupun kamu tidur hanya satu jam bahkan setengah jam pun kamu sudah apa sudah cukup Bahkan kamu tidurmu setengah jam itu, masih ingat apa-apa, masih sudah cukup. Karena setan yang ada di hidung sudah sudah rontok. Kalau kamu masukkan air ke hidung tadi, ya. Makanya jangan sampai tidak. Walaupun dalam wudhu itu, dalam Al-Quran, wudhu itu tidak termasuk memasukkan air ke hidung, tapi contohlah Rasul. Kalau wudhu, berkumur sambil memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan. Inna kaita syaitoni karena doa Sungguh tipu daya syaitan itu sangat lemah. Walaupun setan menyuruh kamu untuk melanggar peraturan pondok, misalnya, "Ayo tak keluar, tak keluar!" Tapi kalau kamu tidak keluar, ya tidak. Walaupun setan yang sudah gabung dengan manusia mengajak kamu, "Ayo keluar, ayo!" Ayo keluar, kita happy-happy, ya, misalnya. Kamu tidak mau dengan godaan itu. Kamu yakin ini setan, ini setan. Kamu tahu bahwa teman kamu itu setan. Pokoknya kamu tahu ini setan, itu sudah 99 itu adalah sudah lulus kamu, berarti setannya sudah kelihatan. Maka terus kamu tidak mengikuti godaan setan, ya sudah, tidak mungkin dia akan memaksa. Setan itu godaannya lemah, nggak bisa memaksa. Makanya pada waktu di neraka ada orang menyalahkan setan, loh, kamu jangan menyalahkan saya. Jangan kau salahkan saya, salahkan dirimu sendiri, aku tidak ada paksaan kok Makanya saat dipaksa diajak mencuri, oh tidak ada kata dipaksa itu, kalau kamu tidak mau tetap bisa saja inna kaidah syaitoni karena do'ifah alam taruh apakah tidak kau perhatikan illa ladina kepada orang-orang yang kila dikatakanlah bagi mereka kufu tahanlah aidiakum ini kufun ini tangan itu mulai dari apa ini pergelangan ya itu namanya kufun kufu berarti Peganglah ya, Atau tahan, tahanlah Kufu, tahanlah Kufu aidiakum Tahanlah tangan kalian Artinya, janganlah kamu Memerangi orang ka, kafir hmm. Wa solata Dan tegakkanlah sholat wa atu zakata, Dan tunaikanlah Zah Zakat Falamma Maka tatkala kutiba diwajibkan alaihim atas mereka Al-Qitalu, perang Ida Tiba-tiba farikun Segolongan minhum dari mereka Yahshawunan nasa, mereka takut Pada manusia, kahusyatillahi Seperti takutnya Pada Allah, au atau Ashada lebih sangat khusyatan Takutnya Jadi kita hindari apa? Tidak berperang karena takut pada manu manusia. Kita hindari tidak perang karena takut pada manusia atau takut tidak berhasil. Nah, kemudian apa tadi kita hindari apa tadi ya tidak berperang karena takut pada manusia terus selanjutnya kita hanya takut pada Allah kita hanya takut pada Allah Coba diantara perjuangan kamu apa? Satu tolabul ilmi, kemudian kamu berjuang melawan hawa nafsumu sendiri. Ya, kangen-kangen kalau ndak boleh, kalau ndak diizinkan pulang ya jangan pulang dulu. Ya, kemudian termasuk kamu menceritakan apa menceritakan baik-baiknya pesantren ini ya itu juga berju berjuang baik-baiknya pesantren ini kamu ceritakan itu juga berjuang kamu ngajak orang untuk mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan cara mengajak kuliah atau mondok itu juga berju berjuang Urusan yang diajak Mau atau tidak mau Tetap dapat Pahala yang sangat Besar Ya Itu Berhasil atau tidak berhasil Tetap dapat pahala Yang sangat besar Makanya Ibu Apa Ajaklah Mengajaklah Nah, nanti gimana kalau santrinya banyak kemudian di sini nggak mampu memberi makan loh ya yang memberi makan bukan Abah kok ya yang memberi makan siapa Allah ya kan yang memberi makan Allah kok jangan takut ya ya tapi secara akal bagaimana ya, secara akal kita ndak tahu ya. ndak tahu Ya mungkin Mungkin melalui dia dimampukan oleh Allah Sehingga Satu bulan beras berapa? 20 kg Gram beras 20 kilo Atau sekitar 100 ribu Untuk beli beras ya 20 kilo itu kan Sudah cukup ya Satu bulan Apa? 20 kilo beras, Masa kamu mati di sini? Nanti kalau sakit, oh, kok kan, kamu kok di apa? digoda oleh iblis kamu ya. Belum sakit kok. Kalau kamu eh barangkali sakit ya berarti harus dijawab barangkali kamu dapat rezeki gitu aja ya. <tuh> ya kalau tahu-tahu orang tua sakit, kita sakit bagaimana? Ya kalau Begitu jawabannya, barangkali tahu-tahu Bapakmu menemukan emas akintal <laughs> ya. Atau menemukan emas 70 kilo Yaitu mas Hendrik <laughs> Atau emas Sekitar 58 kilo yaitu mas Budi kalau <tulah> namanya rezeki itu tidak mesti ya jangankan sakit mungkin besok mati juga mungkin ya kan Jadi kita berjuang, nggak takut ndak berha, ndak berhasil. Yang penting berjuang. Makanya kalau Abah ada jangan-jangan nanti nggak ketemu Wah tambah itu musuhnya Abah itu, yaitu setan itu. Berangkat saja. Berangkat saja. Waqolu dan mereka berkata Rabbana ya Tuhan kami Lima kata betah Kenapa kau wajibkan Kata apa itu Menulis benarnya Tapi bisa berarti mewajibkan Lima kenapa Li Sebab ma a, Apa Lima sebab apa atau kenapa Katabta kau wajibkan Alayna atas kami al perang Mereka berkata ya Tuhan kami kenapa kau atas kami perang Ya laula lau andai la, tidak atau kenapa tidak maksudnya tanah, kau akhirkan pada kami kau tunda Atas kami ila ajalin pada Tempo kolibin yang dekat Kul katakanlah Mata'un koli, mata dunia Kolilun Keenakan dunia sedikit Kalau kolilun sedikit Kalau kolilun sangat Sedikit <tuh> Kalau alimun Maha mengetahui Kalau alimun Sangat mengetahui atau Maha mengetahui Wal akhiratu dan akhirat khayirun lebih baik limani bagi orang yang bertakwa. Waladudhulamuna dan tidaklah kalian didholimi fatilan sedikitpun. Kita hindari protes pada Allah karena perintah per perang. Kita hindari protes pada Allah Karena perintah per perang Jangan sampai kita Seperti orang ini mengatakan Ya Tuhan kami kenapa kau Wajibkan atas kami per perang Kenapa enggak kau tunda Sampai batas waktu sedikit saja Ya Diteruskan saja kita apa tadi Kita hindari protes Pada Allah atas perintah per perang tapi sebaliknya terus kan tapi sebaliknya kita berusaha ridho atas perintah perang kita berusaha ridho atas perintah perang terus nomor 2 atau, ya, nomor 2 uh, kita menghindari protes sekecil apapun meskipun berupa penundaan kita berusaha apa? menghindari protes sekecil apapun meskipun berupa penundaan itu abah memerintah seluruh lulusan madrasah aliyah dulu belum ada SMA untuk kuliah. Tapi ada yang mau kuliah, tapi banyak yang ngomong aku tahun depan saja kuliah, saya tak kerja dulu. Wah. Inilah yang ditunda ini sebenarnya gagal tetapi dengan cara halus. Mundur itu sudah gagal dengan cara halus. Betul juga, betul juga. Seluruh yang menunda tadi tidak ada satu pun yang kemudian kuliah. Ya, seluruh yang menunda tidak ada satu pun yang kuliah. Makanya, kadang-kadang godaan -kadang, setan itu mintanya pokoknya ditunda gitu aja saya mau apa? saya mau mondok tapi jangan sekarang tahun depan aja nah, sudah nggak mondok kamu ya. ya itulah setan itu menggodanya pokoknya tergoyang gitu aja. ya, pokoknya goyang. kadang-kadang misalnya begini. Uh, saya tak tidak menghafal Quran Tetapi saya tak Apa? Uh, saya tak mau itu aja Konsentrasi belajar Atau konsentrasi Belajar pelajaran sekolah uh, Itu tetap kamu Walaupun ngomong konsentrasi untuk belajar Sekolah tidak menghafal Quran Malah tetap tidak konsentrasi Semuanya Ya Ada dulu itu Orang yang menghafal Quran sambil sekolah sudah benar-benar begitu ternyata apa saya tak tidak sekolah konsentrasi menghafal Quran ya konsentrasi menghafal Quran saja tidak mau sekolah tapi ternyata tidak sekolah malah malah apa hafal Qurannya juga malah sangat tergang terganggu karena dia apa ah waktunya banyak saja kok waktunya banyak akhirnya tambah Tidak menghapalkan pada waktu dia sekolah langsung setelah selesai sekolah tetap cepat menghapal Quran terus menghapal Quran ternyata pada waktu tidak sekolah malah tidak menghapal Quran nah ini godaan setan itu kadang-kadang begitu makanya kalau yang diperintah menghafal Quran oleh Abah sambil sekolah ya tetap sambil sekolah sambil menghafal Quran Banyak dulu yang menggunakan aturan sendiri apa saya ndak kuliah Abah saya tak menghafal Quran saja Nyatanya apa setelah ndak kuliah terus pulang boyong ya sudah ya enggak kuliah enggak menghafal Quran ya ada saja alasannya alasannya di sini lingkungannya semuanya kuliah saya ndak kuliah sendiri ya hendak kerasan saja ya makanya kalau Abah menghendaki kamu yang menghafal ya kuliah jalankan itu kamu nggak ada gunanya menghafal saja anak kecil-kecil saja banyak hafal Quran itu ahad itu kan Alquran ya kan tapi apakah dia bisa melaksanakan? Oh enggak bisa. Enggak bisa. Banyak sekali yang hafal tetapi tidak bisa mengamalkan. Makanya di sini Abah tidak terlalu apa? Untuk menekankan harus begini harus begini. Yang se sekarang ada ini yang bagus. Ya. Misalnya menghafal ayat-ayat ini, apa tidak menyarankan harus hafal terus? Yang penting kamu pernah hafal dan pernah menu menulis tanpa mencontoh. Kok nggak sama dengan yang lain? Oh, tidak apa-apa. Pokoknya pernah hafal dan pernah bisa menulis tanpa mencontoh. Sehingga kalau ada radio Al-Qur'an bunyi begitu bisa meneruskan bisa menirukan ya kan karena pernah hafal terus ulmatang dunia kolil kita selalu ingat bahwa dunia itu sangat sedikit Sangat sedikit Sangat sebentar sang, Enaknya sangat sedikit ndak enaknya juga sangat sedih Sedikit Masa muda juga sangat sedikit Masa anak-anak juga sangat sedikit Masa tua juga sangat sedikit Kalau kamu ke kuburan ya maka sebenarnya 100 tahun yang lalu itu mereka hidup seperti kamu. Demikian juga 100 tahun yang akan datang, apa? Kamu sudah tidak ada semuanya, ya. Kamu sudah berada di kuburan semuanya, ya. Ya ya "Sangat sedikit." Ini dunia itu sangat sedikit kita banyak ingat itu bahwa dunia sangat sedi sedikit Oleh karena itu kita apa berjuang untuk mendapatkan akhir akhirat Wal akhiratu dan akhirat itu lebih baik lima ditakwa bagi orang-orang yang takwa Walatulamun dan tidaklah kalian Dizolimi dianiaya sedikit pun misalnya kok disiksa karena bukan salahnya undak ndak ada sedikitpun atau seharusnya dapat pahala tapi ndak dapat pahala undak ada oleh karena itu kita berbuat kebaikan benar-benar kebaikan yang banyak sebab pasti dibalas Allahumma oh, amin mudah-mudahan kita hafal ya. Kita hafal seumur hidup kita. Kita praktekkan. Kita yakin dunia sangat sedikit. Enaknya pacaran dulu apa? ya. Enaknya bersantai santai itu seberapa sih? Eh? Enaknya bersantai -santai.